Halo guys, kali ini kita akan melihat kesiarian masyarakat di desa Lorulum saat berburu ikan di malam hari atau yang biasanya dikenal dengan nama Bometi Malam dan hanya bergundalkan alat tradisional siadanya berupa kalawai, senter, dan bakul, kita sudah dapat menghasilkan ikan yang begitu melimpah. Dan inilah hasil tanggapan kami bersama masyarakat desa Salorolulun saat berburu ikan di malam hari. Tradisi pamit ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak kecil ikut untuk terlibat dalam melaksanakan proses perburu ikan ini, guys. intinya kalau anda bisa menikam ikan dengan cepat berarti anda juga bisa untuk ikut terlibat dalam proses buang dan hasil tanggapan kami di malam hari ini bukan kaleng-kaleng guys bisa dilihat sendiri begitu banyak ikan yang kami dapat di malam hari ini so bagi sahabat-sahabat youtube yang hobinya berburu ikan di malam hari silahkan datang saja langsung ke desa lurulun saat malam hari untuk kita berburu ikan bersama-sama guys Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Faru Serditi pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.